Selamat pagi TURUNA. apa kabar? Semoga adik-adik selalu sehat dan tadi malam kalian tidur nyenyak ya. Kembali lagi pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita lebih jauh lagi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Bapak pagi hari ini kami boleh kembali dibangunkan dengan nafas kehidupan baru dan segala berkat-berkat yang baru Tuhan yang kau anugerahkan bagi masing-masing kami. Tuhan sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan kami akan merenungkannya. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti dan dapat melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 8. Mari yuk kita sama-sama baca. Beginilah firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Dan aku akan membuat engkau sangat banyak Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa Karena itu namamu bukan lagi Abram Melainkan Abraham Karena engkau telah kutetapkan Menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan Aku akan menjadi Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Jenuh renungan kita pada pagi hari ini adalah Yesus Kristus, tanda Perjanjian Baru. Menunggu itu membosankan dan jenuh, begitulah pengertian orang zaman now. Lalu bagaimana dengan Abram? Abram tetap menunggu janji keturunan dari dirinya yang dijanjikan Tuhan. 13 tahun menunggu. Kemudian Tuhan datang lagi untuk meneguhkan janjinya. Tuhan memberi perintah kepada Abram, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah pada ayat pertama. Kemudian, Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham karena dia akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Lalu ada ikatan perjanjian abadi antara Tuhan dengan Abraham beserta keturunannya selamanya atau turun-temurun. Kemudian, tanah Kanaan sebagai negeri perjanjian akan diberikan untuk dimiliki Abraham dan keturunannya selamanya Abraham menjawab dengan memberi diri di sunat Dulu dalam konteks bacaan pagi hari ini Sunat adalah tanda perjanjian dari pihak Abraham dan keturunannya Bahwa mereka akan memelihara kesucian hidup Supaya layak mengalami persekutuan dengan Tuhan Artinya dalam kehidupan bangsa Israel tidak boleh ada penyembahan kepada ilah lain. Tuhan tidak boleh diduakan. Sobat teruna, sebagai orang Kristen, kita sekarang tidak ada upacara sunat yang menandakan adanya ikatan perjanjian antara Tuhan dengan kita. Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia untuk keselamatan umat manusia telah mengadakan tanda perjanjian baru. Jadi, tidak diperlukan lagi upacara perjanjian yang lain Saat ini tanda sebagai umat Tuhan yang perlu senantiasa kita nyatakan adalah perbuatan dan perkataan yang sesuai firmannya Percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji Perjanjiannya tetap berlaku asal kita percaya dengan iman dan ketaatan Marilah kita tetap taat dan setia dalam kasih kepada Tuhan. Tekun berdoa, rajin belajar, bergaul secara sehat. Sambil menantikan penggenapan janji besar, yaitu hidup kekal bersamanya di sorga. Tanah perjanjian abadi. Mari kita tutup renungan kita pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan terima kasih untuk firmanmu yang sudah boleh kami baca dan renungkan bersama. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia dan taat menanti janjimu tergenapi di dalam kehidupan masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan ya.